Sekarang saya dapat lubang di dalam nah, Ini lubangnya nah. Menggunakan umpannya Menggunakan umpan keong nah. Lihat Sudah ada yang makan Uh, mantap teman-teman gelutnya Wow, sip. Wow. tarik aduh lepas teman-teman rupanya -teman. dalam lepas teman-teman tadi banyak habis sekarang kita menggunakan cacing Tadi menggunakan keong, sekarang kita try menggunakan cacing. Oke. Apa dia mau? Wah, mau teman-teman. Tarikannya mantap. Caya. sampai habis teman-teman oke kita coba lagi mudah-mudahan dapat ini yang ketiga, yang ketiga kalinya teman-teman Kita pancing naik ke atas pelutnya Mantap teman-teman Lihat suaranya Tarikannya mantap Dilepasin lagi teman-teman Gagal Oke teman-teman Kita try lagi Udah tiga kali ini Empat kali Mudah-mudahan nanya dapat Tarikannya mantap bu. Kira-kira masih mau? Masih mau, man. Masih tarik? Masih dapat, teman -teman. dapat teman-teman, ush, dapat ya, tapi nggak gerak teman-teman, sakutin lancet. pengen lihat sebesar apa ini belutnya sampai gemetar saya punya tangan mantap teman-teman guys Wish. mantap coy waduh penasaran belutnya segede apa ini teman-teman woi tadi umpannya menggunakan keong teman-teman yang pertama tapi dia habis kita cari umpan cacing gede apa sih belutnya nih tenaganya super kuat penasaran bener mantap teman-teman Wih super juga nih mantap woi woi gede teman-teman woi mantap woi Tarik, Kang Anto! Aduh, baru dapet nih. Aduh, sampai lama, teman-teman, sampai 8 menit baru dapet ini. Baru keluar, sudah tiga kali, hampir tidak dapat. Wih, mantap! Ini kalau di sini, termasuk babon. lah Oke, okay, kita lanjut terus, kita cari lubang yang lain. Mudah-mudahan hari ini banyak strike di spot sungai. Oke, okay, ikuti terus video berikutnya.